What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Memphis had made a conscious effort tonight of trying to live in the paint. And go to the basket, I think Lebron and <laughs> It's only right, man, to greet the goat with the goat noise. Itu keren banget sih, locker roomnya Lakers tadi itu. Tapi balik lagi dengan guruh dan selamat datang di kelas timeout hari ini. Timeout, geng, hari ini gue gagal total untuk bisa istirahat bikin timeout, karena Opa Lebron hari ini beneran ngamuk, dan juga ngasih kita konten, serta Himi Butler, man. Gila, Himi Butler which sangat amazing hari ini. Dan ya, gue rasa sih, di dalam hatinya Opa Lebron tadi bilang, Old my ass. Mamam tuh 22 poin dan juga 20 rebounds. Hari ini Lakers take a 3-1 lead dari Memphis Grizzlies. Aduh Memphis. ja, are you still fine in the West? Uh, gue yakin dari locker room Memphis Grizzlies pasti sunyi banget sih setelah game. And of course, what a legendary performance dari anaknya Michael Jordan. Jimmy get bogus, man. With 56 points. Just wow, man. Just wow. Kayaknya gue rasa... Milwaukee Bucks Beneran deh Fix deh Kena jinx time out Kemarin ini <tip>, Tapi itu adalah Dua topik utama Yang kita akan bahas Di timeout hari ini Dan guys sebelum kita masuk kelas hari ini Gue udah lama nih Gak promosi baju gue nih Ini masih ada guys Hashtag t-shirt Untuk uh, For the Indonesian Basketball culture Ini masih tersedia Di Tokopedia Udah limited banget quantity dan size Jadi pastikan Jangan sampai kehabisan guys Kalian langsung kesana aja nanti And of course Thank you so much guys yang sudah setiap harinya Menyemangati gue Untuk bikin time Really appreciate All the DMs so, DM gue hari ini Asli gue belum buka banyak sih Karena itu hari ini mungkin dapat kayak 50-60 DM sih Dari uh, fansnya Lakers Yang Lakers tuh aktif bun Aktif banget bun kalau udah menang timnya pasti langsung request timeout But I'm very happy I'm very blessed uh, Gue masih bisa ngomongin basket kepada kalian semua I really appreciate everybody Semoga aja timeout bisa masih lama Dan kalian belum bos Nggak akan bosen-bosen Untuk nonton timeout nantinya Dan seperti biasa guys Sebelum nonton timeout hari ini Tekan dulu dong tombol like nya Ayo tekan dulu tombol likes-nya Gue tungguin dulu nih Ah, udah belum? Udah ya? Wah, mantep tuh. Thank you so much guys for the support. Thank you so much sudah nonton Taimod juga hari ini. Kalau gitu, kita langsung bisa mulai kelas hari ini. Kita akan mulai dengan status update untuk Kawhi Leonard. Tadah, capek banget sih ngomongin Kawhi. Siang baru aja tadi update bahwa Kawhi akan out lagi untuk game 5. Kalau katanya, Tai Lu ini beneran kakinya sakit. <laughs> Bukan load management, tapi... Ini dari salah satu series yang gue tunggu-tunggu. Apalagi gue fansnya Los Angeles Clippers. Gue hype banget untuk uh, series ini. Tapi ternyata ini malah jadi salah satu series yang membosankan. Dan tidak sesuai ekspektasi kita sih. Um, Udah capek banget, men. sudah capek diriku. Diriku capek sekali untuk bisa membela Clippers ini. Apa gua harus ganti tim nih? Harus pindah hati apa gua Tapi yang pasti, gue cuma pengen T. Wish gue tuh sekali-sekali pengen lihat Clippers masuk NBA Finals Tapi mungkin not in my lifetime sih, maybe. Tapi please di comment section, jangan ada yang nanya Apakah Clippers bisa menang atau enggak besok ko ada yang nanya Denda ya 50000 ribu Per komen Please kasihnya lewat Super thanks But ya yeah, man Gue rasa sih besok Clippers gue Akan dibantai sih Sama si Phoenix Suns And yeah Berikutnya ada dari Houston Rockets Made a big move Kemarin ini uh, Mereka hire Ime Yudoka As their new head coach uh, Tadinya gue pikir udah pasti Nick Nurse ya Yang mendapatkan job ini Tapi ternyata Rockets went the other way Dan gue rasa mungkin Nick Nurse sekarang ini Nungguin aja nih Apakah Bucks akan mencat Coach Butt atau enggak Kalau dia pecat Coach Butt Bisa ya dia kandidat utama sih nanti ini Tapi culturenya Houston Rockets Rock, About to change Totally change Menurut gue setelah Yudhoka masuk um, Semoga Good luck ya. Gue mau kasih good luck aja Untuk Jalen Green Dan juga untuk KPJ sih Mereka kadang-kadang suka main basketnya Ngasal Ya gua sama guru penjas Sama guru olahraga Si Steven Salas Itu dikasih slide lah ya Tapi kok ini Guru killer Kali gua di Jakarta Mungkin sebutan nih ya. Ini killer banget si Pelatih ini pasti uh, Ya yeah, Jalen Green sama Si KPJ udah siap-siap aja sih. Pasti dimaki-maki sih Kalau dia main basketnya ngasal um, Ya yeah, tapi mental pemain rocknya Juga harus kuat sih lu pernah liat lah Kalau si uh, Imayudoka Yudoka itu Gila main Dia maki-maki pemain Boston Celtics, man. apalagi gini anak-anak muda ini di Rockets, akan makin dimaki-maki lagi sih, dan dia kok ngomong kasar loh ngomong kasar, aduh ah kalah juga uh, marahin si Marcus Smart tuh lumayan ngeri sih, tapi uh, hasilnya bagus dong untuk Celtics, mana tahun pertamanya dia ngelatih langsung masuk ke NBA Finals, walaupun kalah dari Golden State Warriors, jadi menurut gue Rockets probably gonna get a top 3 draft kan nantinya Ya kalau mereka bisa dapet case Good Henderson atau Wemby Oh my god kelar sih potensinya Rockets ini akan jago banget sih uh, Satu lagi apa ya namanya Brandon Miller ya gue gak salah ya Tapi um, Yeah, Rockets punya potensi luar biasa. Sekarang ini, uh, menurut gue, udah tinggal apakah pemain mudanya mereka ini mau nggak buy-in untuk main defense. Itu doang sih masalahnya nanti. Uh, tapi menurut gue, gue agak surprise uh, Ime Yudoka dapat job secepat ini. He's a good coach. He's a good coach. Tapi kadang-kadang orang suka ngeri aja ya. Uh, pelati ini kan datang dengan baggage, dengan history, di mana ada sex scandal tujuh bulan yang lalu. But... Eh... I guess Rockets nggak masalah mungkin dia udah ada Udah warning sih Imei Yudoka mungkin. Ya macam-macam ya sini <laughs> Jadi uh, we will see sih Bagaimana nanti email Yudoka akan melatih Tim muda Rockets ini This is gonna be a very interesting situation menurut gue Tapi ya, semoga aja dia nggak macam-macam lagi Dan semoga aja pemain Rockets pada bisa respon Kepada si email Yudoka Ada gosip katanya Harden mungkin mau balik ke Rockets But we will see about that though. Dan berikutnya Larry Markkanen Wah dia baru aja main memenangkan 2023, awards uh, dia mengalahkan Shea Julius Alexander dan juga mengalahkan Jalen Brunson but this is a well deserved pick menurut gue uh, Lowry Tahun lalu, role player di Cleveland Cavaliers. Dan sekarang jadi number one option dan juga superstarnya untuk Utah Jazz. Dia pun juga kepilih sebagai NBA All-Star this season. sempat gue interview sedikit. Wah, Lauri orangnya baik juga sih. Dia uh, yeah, main La largest improvement untuk points per game di season. Dia dari 14,8 poin per game, dia ke 25,6 poin per game. Uh, Kalau gue nggak salah, dia juga adalah pemain pertama dalam sejarah NBA. Yang satu musim itu 200 dunks. Dan juga, eh sorry, 200 kali three points dan juga 100 slam dunk. Uh, banyak banget sih, tapi yang kena post-trice sama dia, yang paling keren sih Zuba. Si Zuba sama dia dihajar abis, dan juga si Gobert. So, very entertaining season sih, untuk si Lauri Markkinen. Dan Lauri sekarang ini lagi wajib militer di Finlandia, di home hometownnya dia. Uh, tadi pas interview kong-kong sama Insight di NBA pun, tuh katanya jam 2 pagi. Dia jam 5 udah harus balik lagi ke landasannya dia, katanya. Um, dan tadi gue bilang bahwa rencananya dia mau main untuk FIBA World Cup 2023 Gue gak tau kenapa feeling gue Finlandia kayak main di Jakarta sih Gak tahu ya kan kita tahu dulu siapa abangnya abangnya tuh main di PSM Makassar kan Kayaknya biasanya itu dunia tuh that's how they work sih Biasanya siapa tahu sih menurut gue Finlandia kayak main di Jakarta sih Tapi tiga hari lagi dong untuk drawingnya FIBA World Cup Uh, gue akan ke Filipina hari Kamis nanti Tapi gue gak di approve sama Vibago gue ditolak akreditasi gue So, gue gak tau nanti di Filipina gue mau ngapain <laughs> Mungkin mau cari Carmelo Anthony sih, tapi gak tau gimana caranya but, Tapi itu eventnya gila sih ada Dirk Nowitzki, kalau gak salah ada Pogesol so, Man, Star Studied ada Sewiri <laughs> Tapi sayangnya gue gak bisa nonton guys, gue gak bisa ngeliput Sipal tadi gue udah pengen banget bikin kayak exclusive uh, content untuk member behind the scenes Huh, belum rejeki guys, ini kayak ujung-ujungnya ke Filipina jalan-jalan doang -jalan sama beberapa temen gue aja sih tapi cannot wait sih, gak sabar untuk lihat tim mana lagi yang akan main di Jakarta selain Kanada uh, I'm not gonna be surprised if we could get France or we could get Spain oh pastinya kita akan dapat dua tim yang top sih, dapat dua negara yang akan top banget sih menurut gue jadi ntar kita langsung reaksi lah ya setelah drawingnya, so sekarang kita akan masuk ke dua game hari ini yang super seru banget sih. Super seru dan itu kenapa gue sampai bikin timeout juga. Tapi game pertama hari ini, Himi Butler, man. Dia kasih kita an unforgettable uh, performance. Jimmy get Buggers, is just different in the playoff, man Dia tadi nyata career high, playoff history juga untuk Miami Heat Dengan 56 poin, Miami Heat menang 119, 114 dari Milwaukee Bucks Gue main di timeout, udah yakin masih. sih Kalau Milwaukee Bucks, man, ada Yonis, dia gonna win it You know, masa number one seed, the best record Masa akan ketinggalan 3-1, Kayak nggak mungkin nih eh. Tapi ternyata, selalu salah teori gue kayak gitu sih Dan mungkin mereka emang beneran kena jinx timeout Emang jinx timeout itu terlalu kuat, guys Nggak ada yang bisa ngalahin, heee Mungkin kok si doang kali jing-sing bisa ngalahin timeout kali ya. Tapi um, gue suka banget sih uh, the unpredictability in the playoff. Kita nggak nyangka kok tim dengan the best record in the NBA. Mereka tinggal satu game lagi dari eliminasi. Uh, terakhir itu masalah yang bisa upset number eight seat. Uh, upset number one seat itu adalah Philadelphia 76ers. Mereka mengalahkan Chicago Bulls 4-2 di tahun 2012. Uh, but this game was insane. Though. Yang suka adrenalin pasti suka banget sih game game ini apalagi tadi di quarter keempat, oh my god sih di grup discord-nya nggak berhenti men tadi chatnya itu beneran dan seru banget karena semuanya bisa enjoy the game. Uh, tapi kan Jimmy Butler dari awal sih udah lumayan on fire ya he was balling. tadi pun juga dia ada 200 slam di depan Giannis tapi in the last 8 minutes though, anaknya Michael Jordan itu took over the game. Uh, pas Jimmy sub in sisa 8 menit itu mereka ketinggalan, hit ketinggalan 98 87 um, Ya, tapi asli men Jimmy kok di playoff Itu berubah jadi prime MJ sih, Menurut gue It was <coughs> Excuse me It was a masterclass for him Dimana tadi dia outscore Jimmy Butler alone Itu outscore si Bucks 22-16 In the last 8 minutes uh, Dia pada tadi dijaga sama Drew Holiday sih Tapi kok juga bingung ya Sama si Coach Butt Dia tuh gak ada adjustment loh Gue lihat ya dua kali tadi si Jimmy Butler trip point Itu Ya under, si Drew hal ini under mulu, gue gak tau kenapa sih, dan gak ada adjustment Dan kalau sebenernya di sisa 58 detik itu, dia nyangkut sih, dia nyangkut di screennya si Kyle Laurie Dan temannya itu gak ada yang help dulu, dia tau Jimmy Butler lagi like on fire, tapi temannya gak ada yang help Ditembak lah, Jimmy ke, he want to his spot, dia udah dapet spot yang enak, spotnya dia, dia tembak langsung 3 easy banget 3 ini dan man dia langsung teriak tadi, kalau hal apa ya dia teriak, ya, this is my shit yo <laughs> Dan reaksinya fansnya Miami hit gila, it's been a while sih Gue ngeliat mereka se-happy itu, mereka se-berisik itu Uh, udah lama banget sih asli mungkin terakhir mereka reaksinya kayak gitu juga seperti kita mungkin pas Ray Allen kali nembak 3 Point Lawson San Antonio Spurs but we witness greatness today uh, Jimmy Butler 56 poin dia ada di posisi keempat untuk poin terbanyak di postseason uh, definitely one of the best performances in the playoff and gua pernah nonton uh, Joel Embiid Draymond Green KD dari semua ikutan komen di Twitter juga KD sih it was a spiritual experience <laughs> ngakak banget sih Big Face Coffee Pasti laku banget setelah ini Gila gue pengen banget sih Cobain Big Face Coffee sih. Gue penasaran banget Karena gue Anak kopi geng sekarang Tapi Jalan-jalan uh, bener kali ya, tadi di grup uh, di grup uh, Discord kita juga ada yang ngomong bahwa kayaknya Miami ini milih lawan deh, mereka gak ketemu Boston Celtics, semuanya ketemu uh, Milwaukee Bucks, mungkin mereka melihat bahwa Milwaukee Bucks ini sedikit vulnerable kali ya, daripada uh, lu lawan Jalen Brown, lawan Jason Taylor lebih ngeri, kan kita tau Giannis kan emang agak cedera sekarang ini Chris Milton juga kayaknya udah kurang bagus juga, so I think itu kepinteran dari Miami, tapi Miami kita juga nggak bohong lah, kita harus kasih kredit ya. Selain Jimmy Butler ada Bayou tadi 15 poin, tapi Kyle Lowry, bro, Kyle Lowry, his defense was amazing down the stretch. Dia tadi jaga Chris Middleton, uh, lalu juga dia ada beberapa kali dapat deflection. So dia sih will to win the gamenya dan juga mental juaranya sih, Kyle Lowry sih masih ada banget sih. And Caleb Martin bro. Gila, dia sih role player tapi gak takut sama big moment. Dimana tadi dia dua kali three point in the clutch times. Uh, yang satu itu di depan Yanis, guys. Itu dia lagi down 3 point. Lagi down 3 point itu, man. His balls gotta be really big, though. Untuk bisa berani nembak itu sih. Yanis is one of the best defenders in the NBA. Dan dia lari ke depan lu, dia masih tembak 3 point. Dan masuk, man. In the corner, man. Gila. Itu berapa banyak pemain role players yang punya nyali man, untuk nembak di saat-saat yang genting kayak gitu sih? Jadi, benar, gue appreciate banget si Caleb Martin tadi. Ini dia 12 poin dan juga 9 rebound so huge of the Miami Heat's bench. Uh, ya, yeah, man, Miami right now feeling good, tapi lo tau lah like, ya, closing out the series is the hardest thing to do. We will see apakah Miami Heat ini bisa atau enggak untuk close the series. Uh, Milwaukee is down bad, but they are not out. They are not out, mungkin mereka juga uh, punya pengalaman playoff juga banyak uh, Tapi menurut gue offense mereka gotta get better though Tadi di quarter keempat it was tragic, it was tragic their offense uh, Kebanyakan Drew sama Chris Milton nembak-nembak gak jelas menurut gue I don't know why they did not go to uh, Ioannis and Brook Lopez more Di quarter keempat tadi karena uh, Brook Lopez 36 points, 11 rebounds Sedangkan Ioannis dari cedera pinggang Triple-double, 26 points, 10 rebounds, dan juga 13 assist. Um, menurut gue, they have to maximize kelebihannya mereka, yaitu inside the pain area. So, we will see, though. Nanti di game kelima, uh, menurut kalian gimana? Apakah Milwaukee Bucks masih bisa comeback dari ketinggalan 3-1 ini? Ayo, tinggalkan prediksi kalian di comment section di bawah. Dan thank you so much. Dylan Brooks, for allowing us to be witnesses again. <laughs> Opal Lebron was unreal today, man. Obviously, itu umur 38 tahun, main 45 menit hari ini. Dia nyetak 22 poin, and dan 20 rebounds, sorry. <laughs> Gue ulang lagi. Dia nyetak 22 poin, dan juga 20 rebounds. Dia gendong Lakers terakhir-terakhir. Dia clutch banget untuk menang 117-111 dari Memphis Grizzlies lewat babak overtime uh, Lakers. Comfortably up 3-1 sekarang ini melawan Memphis Grizzlies. Jamoran, gimana nih? Are you still fine in the West? <tabih> tapi tadi Lakers itu hampir berubah jadi low Tapi kok nggak bikin tegang, nggak bikin nervous? Ya itu bukan Lakers sih, ya nggak sih guys? Uh, tadi offense mereka tiba-tiba cold. It just cold Mereka tadi 2 menitan 3 menit Nggak nyatakan poin Sama sekali uh, Terus mereka down by 7 Kalau di sisa 5 menitan uh, Tapi tiba-tiba Di Russell tuh Satu game Nggak terlalu banyak Ngapa-ngapain Tiba-tiba Di kuarter keempat Step up tiga kali three point Secara bluntun And Lakers Got their lead back Mereka unggul dua poin langsung Dan gue Tembakan di low ini sih Yang paling penting Di game ini Untuk Lakers Kalau tadi low Nggak masukin sih Udah pasti bubar sih Si Lakers Tapi insane Ending juga di kuartal keempat mana tadi JJJ ngeblock, Clean block on Hachimura And then Desmond Bain Got a layup Of a very nice pass from Ja Dan yeah Setting up Opa Lebron For the big stage Banyak orang yang bilang Lebron James itu gak clutch Kemang bro, he is clutch man. Dia pinter banget baca situasinya tadi. Dia tahu kalau si JJJ akan coba untuk block uh, lay dia. sama dia ditinggiin dikit guys. Ditinggiin dikit itu gila. Itu nggak kena kotak men, kena atas kotak dan bolanya masih masuk man. That was just an amazing move from LeBron. Itu datang dengan experience sih, menurut gue sih. Dan LeBron bilang dia udah pernah layap kayak gitu juga. <laughs> Makanya itu kenapa dia yakin. Tapi, um, ya yeah, man kadang-kadang gue mikir ya jujur ya time out geng gue kadang mikir NBA ini ada skrip gitu Masa bisa-bisanya terakhir si Dylan Brooks kena switch ke LeBron James bisa pas banget dan ini the game was on the line obviously all eyes on them dengan bagaimana ya story behind ini semua si Dylan Brooks ngatain LeBron tua ini ya, aku main juga sempat ngobrol lu sebelum pre game lalu Dylan Brooks di ejected so Gua gak tau gimana caranya, bolanya bisa ada di Lebron terakhir dan dijaga sama Dylan Brooks Obviously Lebron senyum Kalo gua aneh kan bisa lihat sih, Gua penasaran sih Pasti dia dalam, kok gak dalam hatinya lah Dalam hatinya dia pasti senyum, oh my god this is the moment that I've been waiting for Lawan Dylan Brooks, oh my God, one on one You know, the game on the line. Udah gak mungkin mal itu bola di opera sama Opa Lebron sih Opa Lebron pasti udah trying to shut this motherfucker up sih Opa Lebron <laughs> udah pasti juga mikir otaknya, gue akan drive <laughs> Gue akan drive, gue akan tabrakin badan gue kok bisa Dan yeah man, akhirnya Opa Lebron menang hasilnya Dan dia dapat a layup and and, end Muan Dia teriak kenceng banget sih Pasti dia puas banget tadi setelah dia dapat N1 itu pagi depan DB. DB udah gak bisa apa-apa. DB di otaknya juga, oh shit man, I made a mistake man. I poke the wrong bear. <laughs> Probably that was, uh, that's what he was thinking. But really Tapi looking at LeBron, screaming like that, playing like that. uh Ngeri gak sih guys kalau ngelawan LeBron? Oh my god. Gila sih, in year 20 guys. Year 20, you gotta remember that. That's why I think he is the GOAT. For me, I changed Michael from Kobe Bryant to LeBron James, man. Karena that was just greatness, bro. Gila, umur 38, umur 38, gue ngapain? Gue umur 36, aja pinggang udah sakit-sakit, bro. Gila, dia masih jago banget, <laughs> tapi yang pasti, um, ya, yeah, man, LeBron is still LeBron, fucking James, bro. Uh, benar-benar menurut gue uh, si Dylan Brooks dia ya udah mulai kena mental. I think his mental udah mulai kena sih dari game ketiga kemarin. Dia pun udah skip media dua kali guys. Dia gak mau interview abis game sama sekali. Uh, gue yakin temennya mungkin juga, halo sih bro, ngapain sih pake ngata-ngatain LeBron segala. Gue rasa mungkin ada, ada kayak begitu-begitu juga mungkin di locker room-nya sih uh, Memphis Grizzlies. Tapi Austin Reeves juga kita gak boleh lupa He step up big time tadi Ada clutch layup juga at the end Di quarter 4 Main 23 poin hari ini Austin Reeves has been pretty quiet uh, Di beberapa game terakhir ini Tapi hari ini 23 poin uh, D-low 17 poin hari ini Big three point shots dari dia uh, AD though Awful game from AD Seperti gue bilang kan ini adalah superstar yang paling gak konsisten sih uh, After a monster game 3 Hari ini 12 poin 4 dari 13 Tapi untungnya Untungnya di babak overtime dia ada dua big buckets Yang pertama susah banget oleh layupnya uh layup depannya JJJ uh, But Hey AD Ini harus bisa perform sih Kalau they want to close out the series They will need AD to drop 30 points sih Karena Obviously Memphis nggak akan back down. Memphis pasti akan mencoba untuk bisa memperpanjang seri ini. Uh, ya yeah, tapi dari Memphis tadi, di Bain dia 36 poin. Sayangnya tadi Desmond Bain dapat dua kali three point corner, dua-duanya nggak yang masuk sih. That was a big miss juga sih menurut gue untuk Memphis Grizzlies. Uh, Baja, tadi gue lupa gue nggak catat berapa poin tapi ja Tadi sedikit maru di kuater keempat, uh, menurut gue sedikit out of control tuh. Tadi dia ada satu yang dia mau lompatin LeBron. I don't know what he was thinking. Tapi dia ngerasa mungkin dia bisa lompatin LeBron. Dia lompat tinggi banget and he didn't get a foul. I think it was an offensive foul. I think tadi uh, yang si Ja dapat But John to control himself. Apalagi di kuater keempat sih. Gak bisa sih dia main out of control kayak gitu sih. But hey, shout out to ja uh, Jaren, ja Jaren Jackson Jr. Oh my God. Jaren Jackson Jr. hari ini defense-nya. Man, that's why he deserve to be deployed this year sih, uh, but feeling gue, feeling gue I think Memphis akan push it to game 6, nanti Lakers kayaknya baru menangnya at home sih, itu feeling gue, but man, what a time to be alive man, to be, and to be a basketball fan, gila sih seru banget sih playoff, first round ini ada 3 atau 4 matchup yang menurut gue, benar insane, and gonna be a classic sih, uh, obviously besok 3 game, Tiga game, tapi gue kayak besok gak gitu. Tertarik nonton gamenya, besok ini kurang saya. Gue nungguin game, gue nungguin game limanya si Warriors lawan Kings sih. Tapi sayangnya emang si Darren Fox cedera ya. Oh ya gue lupa masukin tadi di awal-awal. Darren Fox cedera, guys. The Iron Fox cedera and he is doubtful again, uh, lawan si uh, Golden State Warriors nanti ini Kok gak ada The Iron Fox sih kelar nih Berat sih, Kings kok gak ada The Iron Fox, karena nyawanya ada di dia sih uh, We will see though, but yes, now boleh dibilang game 5 mungkin Damnation Nation akan menang Gue by live chat si game 5 nanti sih Warriors lawan Kings uh, Tapi League pass masih gak nyala di apartemen gue, I don't know why still um, dan pesawat gue setengah dua. Pesawat gue ke Filipina setengah dua. So hopefully game-nya mungkin jam sembilan kali atau ya, jam sepuluh. Kalau gaming jam sembilan, kayak masih keburu sih mungkin untuk bisa live chat. So I'll let you guys know bahwa yeah, ya itu adalah last statement hari ini karena kita akan ke prediction main salah lagi memilih milwaukee bucks secara yakin. Uh, ya yeah, seperti gue bilang milwaukee bucks kayak kena jinx prediksi di sini uh, besok ada tiga game gue pilih phoenix suns lah, I think phoenix suns gak nang win it. Mungkin mereka akan bantai sih, mereka gak akan kasih ampun ke Clippers. Mungkin juga Clippers udah gak niat main sih. I don't think Clippers sudah besok ya, ah, udahlah, nih kita liburannya ke Cancun lah, sini lah, Mexico. Uh, jadi besok gue akan pilih Phoenix Suns minus 12 tengah lawan Clippers gue. Uh, ya, yeah, so, semoga aja benar besok and good luck to everybody. Uh, play of the day, who else, bro? Jimmy Butler, man. Jimmy get bagus hari ini. Franchise record 56 points, 9 rebound, and a big win over the number one seed. Tadi kok hala juga dia di... 90 detik terakhir tuh dia 12 uh, 10 poin, sorry, kalau sepuluh 10 poin So, he was taking over the game And that is why he is our player of the day So, timeout, geng Itu dulu, we survive another day with timeout <laughs> Hopefully you guys enjoy the class Dan semoga juga, ya nonton timeout itu Nontonnya full ya, 22 menit, 23 menit Semoga jangan di skip iklannya Dan juga semoga, kalian juga bagi-bagi share Taimat ini kepada teman-teman kalian yang suka basket semoga kalian uh, akan makin banyak lah ke depannya semoga makin banyak uh, yang nonton Taimat tapi sekarang ini udah bisa average lima belas ribu per video di playoff ini gue seneng banget sih. Tapi kok kita tahun depan season depan kita bisa 20.000 setiap video Taimat. I'll be so happy. So, Time Out Game, really appreciate everybody for tuning in. Jangan lupa untuk like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tombol bell-nya, guys, biar nggak ketinggalan. Karena Time Out Game bisa malam. Siapa tau, lupa gitu. Dan biar dapet notifikasinya gitu. Jadi, once again, thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.